Kita berburu mainan lagi nih bos Q Let's go Wow kita dapat nih bos Q Apaan nih Wow Wow ini singa bos Q Wadidaw kita dapat singa nih teman-teman Ayo kita simpan Let's go cari lagi Berburu mainan hari ini Let's go Wow apaan tuh teman-teman warna merah kita lihat, ayo kita mendekat. Wow, teman-teman, kita dapat zebra. Zebra-nya warna merah. Wow, keren ya teman-teman. Ayo kita simpan. Let's go cari lagi. Mainan, mainan, mainan dimana kamu? Wow. Paan tuh teman-teman jalan. Wow. Aduh, ini hewan apa nih teman-teman? Hari ini kita dapat wow, ini namanya kelomang teman-teman. Ayo kita ambil kelomangnya. Wow. Wow, kelomangnya kecil banget nih teman-teman. Ayo kita simpan karena kita berburu hewan hari ini. Let's go. Mainan-mainan. wadidaw Oke, Bos Q kita dapat angsa putih hari ini. Wow, seru nih Bos Q. Bagusnya ini dia apa Kita bakar Boskyo, nanti kita melahap Wadidaw, kita simpan Boskyo. Ayo kita cari lagi. Wow seru ya hari ini, baru berburu mainan sudah dapat segini. Wadidaw, Wadidaw. Wow kita lihat lagi Boskyo, di sini ada apa nih? Wow kita dapat ayam jantan nih teman-teman Wow warnanya cantik Kita simpan Oke teman-teman lanjut lagi Cari mainannya Mainan-mainan di mana kamu Wadidaw wadi wadidaw Wow Wow kita dapat sapi nih teman-teman Wow Wow ini tempat memerah susu nih, wadidaw hari ini kita dapat sapi kasihan sapinya ayo kita simpan berburu mainan sore hari ini seru juga loh teman-teman let's go cari yang lain lagi Wow kalau mangnya berjalan-jalan tuh sahabat bos Q, wow, ayo kita cari lagi mainan, tunjukkan dirimu, wadidawa didi, wow, hewan apaan nih, mainan apaan nih teman-teman, kok modelnya seperti ini sih, wow, waduh, ini beruang loh teman-teman, kasihan mungkin dia terkena longsor tadi wadidaw, ayo kita tolongin teman-teman ayo kita simpan wow, seru juga loh teman-teman berburu mainan hari ini seru banget ayo kita cari lagi mainan wadidaw, wadiddi, aku dapat lagi nih teman-teman ini hewan apaan nih teman-teman seru juga ya wow, kita lihat Wow kita dapat kalkun hari ini teman-teman Oke kita simpan Wow hari ini kita punya banyak mainan teman-teman Jangan lupa mainannya dihitung ya Kita hitung mainannya Mari kita menghitung Wow Oke kita hitung nih teman-teman Kita mulai dari sapi ini sapi putih satu simpan dulu kedua kita mulai dari kalkun ini kalkun ayam kalkun dua dan ini beruang kutub putih biasanya ini ada filmnya loh teman-teman aku lupa filmnya judulnya apa oke kita simpan tiga dan ada ayam jantan di sini yang sering berkokok di kala pagi, seperti alarm. Kita simpan empat, kita mulai lagi dari angsa putih. Wow, cantik ya angsanya! Cantik, cantik, cantik! Kita simpan lima, dan kita mulai dari singa lagi. Wadi ini hewan pemakan daging. Ini harimau hutan, ini raja hutan loh teman-teman. Oke bosku, kita simpan 6. Dan ini ada zebra nih bosku. Zebra nya warna merah. Ini kuda zebra loh bosku. Ini kuat berlari oke bos Q, kita simpan 7 dan jangan lupa nih bos Q, kita tadi dapat kelomang Wow, kita hitung ya bos Q, bersama kelomang-kelomangnya kita dapat aduh kamu jangan jatuh dong kelomang 8 oke bos Q, hari ini kita dapat 8 mainan jangan lupa ya teman-teman Like dan subscribe. Oke. Okay? Sampai jumpa lagi. Bye bye.